Terbaru pose mesra Bilisha Putra dan Amanda Manopo yang bikin heboh Aktris cantik Amanda Manopo tiba-tiba mengubah image polosnya menjadi gadis yang lebih dewasa Stil berpakaiannya pun berubah jadi lebih berani Ditambah potongan rambut pendek yang membuat Amanda lebih fresh Gaya pacarannya dengan Bilisha Putra yang belum lama terjalin juga dinilai terlalu mengubar kemesraan terlebih saat melakukan sesi pemotretan bersama FD Fotografi beberapa waktu lalu. Setelah mengunggah foto Amanda dipangku oleh Billy, kali ini FD Fotografi membagikan foto yang tak kalah menarik perhatian fans. Sementara Amanda memakai baju gaun putih keben yang cukup rendah, tato di punggung Amanda juga mengintip di balik bajunya. Sontak foto tersebut langsung dibanjiri komentar kerap mengumbar kemesraan. Billy dan Amanda sempat diterpa gosip jika hubungan mereka hanya settingan belaka. Namun mereka menampik gosip tersebut hingga kini hubungan mereka masih harmonis. Amanda Manopo mengakui perubahan dalam dirinya sejak berpacaran dengan Billy. Amanda, aku mau diajak makan di mana saja. Ia bahkan tak menolak jika diajak makan di warung pinggir jalan. Sementara Billy memuji jika kekasihnya itu sangat bijak dan dewasa Billy Syahputra mengatakan pemikiran Amanda kini jauh lebih dewasa dari usianya Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar